Manfaat strawberry untuk kesehatan, strawberry adalah buah yang sangat populer di seluruh dunia. Buah ini memiliki rasa yang manis dan segar serta memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Mari kita bahas manfaat strawberry untuk kesehatan secara detail. Satu Meningkatkan kekebalan tubuh Strawberry mengandung banyak vitamin C yang sangat baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C juga membantu tubuh untuk melawan infeksi dan menjaga kesehatan kulit. 2. Menjaga kesehatan jantung. Buah strawberry mengandung senyawa flavonoid yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Flavonoid dalam strawberry dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke 3. Mengurangi risiko diabetes. Strawberry mengandung serat yang dapat membantu mengurangi risiko diabetes. Serat dalam strawberry juga dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. 4. Menjaga kesehatan mata. Buah strawberry mengandung senyawa antioksidan seperti vitamin C dan lutein yang dapat membantu menjaga kesehatan mata. Senyawa antioksidan dalam strawberry dapat melindungi mata dari kerusakan akibat radikal bebas. 5. Menjaga kesehatan otak Buah strawberry mengandung senyawa flavonoid dan asam folat yang dapat membantu menjaga kesehatan otak. Senyawa flavonoid dalam strawberry dapat membantu melindungi otak dari kerusakan akibat penuaan dan penyakit neurodegeneratif. 6, membantu menjaga kesehatan gigi dan gusi. Strawberry mengandung vitamin C yang dapat membantu menjaga kesehatan gigi dan gusi. Vitamin C dalam strawberry dapat membantu mengurangi peradangan dan meningkatkan produksi kolagen. 7. Membantu menurunkan berat badan. Buah strawberry rendah kalori dan mengandung serat yang dapat membantu menurunkan berat badan. Serat dalam strawberry dapat membantu menjaga perut kenyang lebih lama sehingga mengurangi asupan makanan. Nah... Itu dia beberapa manfaat strawberry untuk kesehatan. Selain dimakan langsung, Anda juga bisa memasukkan strawberry ke dalam berbagai hidangan, seperti smoothie, salad, atau bahkan dessert sehat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.